Penthouse 3 Mind Blowing teori, Sim Suryon adalah Dewi Hera yang sesungguhnya. Drama fenomenal The Penthouse War in Life adalah salah satu drama yang paling banyak dibicarakan saat ini. Semua orang selalu terkejut dengan plot twist drama yang sangat mengejutkan dan tidak tertebak. Di samping plot twist dan jalan cerita dari drama Penthouse, ada satu hal lagi yang sangat mencuri perhatian penonton yaitu patung Dewi Hera di Hera Palace. Patung ini seringkali disorot dalam drama Penthouse. Bahkan hampir di setiap episodenya patung Dewi Hera ini selalu menjadi latar dari setiap cerita drama Penthouse. Lalu apakah patung Dewi Hera ini menyimpan sebuah teka-teki atau hanya sebuah hiasan saja? Drama update kali ini akan membahas tentang kaitan patung Dewi Hera ini dengan Sim Suryon salah satu karakter dalam drama Penthouse. Sebelum membahas tentang patung Dewi Hera di penthouse lebih lanjut, drama update akan membahas sedikit mitologi legenda Yunani tentang Dewi Hera. Dalam mitologi Yunani, Dewi Hera merupakan Dewi pernikahan, perempuan, dan kelahiran. Dewi Hera juga sering digambarkan sebagai Dewi yang penuh keagungan dan penuh hikmat. Meskipun Dewi Hera adalah Dewi pernikahan namun Dewi Hera juga terkenal dengan sifat yang pencemburu dan pendendam. Selain itu pernikahan Dewi Hera juga tidak membuatnya bahagia karena dia terpaksa menikahi suaminya dan selalu menderita karena suaminya suka berselingkuh. Jika dikaitkan dengan drama penthouse, Dewi Hera ini sangat mirip dengan karakter Sim Suryon yang juga memiliki sikap keibuan yang melambangkan kelahiran serta keagungan dan penuh hikmat. Sim Suryon sangat mirip dengan Dewi Hera, bahkan sikap pencemburu dan pendendamnya juga sangat mirip dengan Dewi Hera. Jadi, jika dihubungkan secara kasar, patung Dewi Hera yang merupakan lambang dari Hera Palace adalah merupakan gambaran dari sosok Sim Suryon. Hal ini bukan satu-satunya alasan kenapa patung Dewi Hera itu merupakan gambaran sosok Sim Suryon, karena ada beberapa alasan lagi yang bisa mendukung teori jika Dewi Hera adalah Sim Suryon. Yang pertama, kisah hidup dan pernikahan Sim Suryon sangat mirip dengan Dewi Hera. Mereka berdua sama-sama terjebak dan dipaksa menikah dengan pria yang tidak mereka cintai. Hanya saja dengan caranya yang berbeda, karena Dewi Hera menikah dengan suaminya karena diperkosa, sedangkan Sim Suryon menikah dengan Jo dan karena dijebak dan terpaksa. Selanjutnya adalah kematian Min Sol Ah. Min Sol Ah meninggal setelah jatuh dari lantai 47 Gedung Hera Palace dan mendarat di atas pangkuan patung Dewi Hera. Hal ini bukan sebuah kebetulan semata, karena ada pesan tersembunyi yang ingin disampaikan oleh penulis terkait patung Dewi Hera. Minsol Sol Ah ternyata merupakan anak kandung dari Sim Suryon, dan saat itu Sim Suryon juga telah mencurigai jika Minsol Sol Ah adalah anaknya setelah diberitahu oleh sekretaris Joe dan yang lama. Min Sol Ah yang meninggal di atas pangkuan Dewi Hera melambangkan jika Min Sol Ah telah menemukan ibu kandungnya yang telah dia cari selama ini. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, patung Dewi Hera merupakan penggambaran dari Sim Suryon yang akhirnya memeluk anaknya untuk pertama dan terakhir kalinya karena Min Sol Ah telah meninggal. Selain itu pembalasan dendam yang dilakukan Sim Suryon juga sangat mirip dengan sikap Dewi Hera. Karena Dewi Hera dikatakan memiliki sikap pendendam dan pencemburu, hal ini sangat cocok dengan karakter Sim Suryon yang selalu melakukan aksi balas dendam dari season 1 drama Penthouse hingga season 3 drama Penthouse. Semua yang Sim Suryon lakukan hanya untuk membalas dendam kepada semua orang yang telah menipunya dan menyakiti putrinya. Bahkan hampir tak ada hal lain yang dilakukan Sim Suryon selain melakukan balas dendam kepada semua orang. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian memiliki teori atau pendapat terkait hal ini? Jangan lupa untuk tulis teori dan pendapat kalian di kolom komentar agar Mimin juga tahu informasi yang lainnya.